salah ya, ini organ cavitas ya. kafitas ini kan artinya masih ada trakea juga ya. nah ini pleura pulmo ya nah cave ya kata dasarnya itu gua atau ruangan ya. jadi kayak gini kan, struktur anatomi dasarnya nah trakea trakea ini kan di luar dari si leura ya Nah pleura ini kan ada pleura varietal pleura sama pleura visceral ya kan prinsipnya kayak paratomiem tadi visceral yang lebih dalam varietal yang lebih luar ya nah di dalamnya ada ruang intrapleural ya nah itu ya. kapitas pleura jadi pun ya nah ini paru oke Selanjutnya, Nah, Tavita, ya. buku PDR enggak kirim kemarin? Oke, okay, ya. oke. Okay, bagian kosti, kosti yang dilalui vena arteri, nervus dan nervus kostal oh, Ada yang jawab tuberkulum? Apa beda tuberkulum sama surkus? Nah, itu tuberkulum, tuber itu tonjolan. Ya, contohnya ini tuberkulum selia, ya, semicircular, rounded. Solid elevation on the skin mucous membrane or surface of an organ. Jadi dia istilahnya menaik sulcus itu ya eh, tonjolan nah, elevasi slight, A slight elevation. Jadi pening, penaikan ya, eh, yang sedikit ukurannya tuh. Nah biasanya dia menjadi tempat perlekatan otot atau ligamen. Eh. Nah ini, kalau yang sulcus kwas tadi ini, struktur atau minyak, ya. Nah. Jadi kalau kalian ketemu textbook yang bahasa Inggris bisa aja grove ya. Dia eh uh, ejaan British istilahnya untuk dia kalau surkusnya bahasa Latin ya. Nah, ini kalau kalian lihat dari tulangnya doang, ini memang sudah dipersiapkan ya. untuk kunar tadi. Di bagian bawah, nah, dia terlindungi Nah, ini kalau kalian Uh, korelasi klinisnya kalau kalian misalnya melakukan thoracosynthesis masang WSD pipa chest tube pipa ya, kedada ini contoh kasusnya misalnya ini kan sebenarnya ada parietal pleura parietal ada pleura visceral ya. nah di pleura ini bisa terjadi masuknya suatu gas misalnya dia pada kasus trauma torak pada trauma torak ada udara atau ematutora, ya, ada darah itu harus dikeluarkan dari si cavum pleura ini tadi biar dia sesaknya berkurang klinis pasien itu. Nah inilah jadi kalau kalian mau masang selang ya, ini itu tuh darah atau udara tadi lewat selang chest tube tadi namanya tuh jadi chest itu kan bahasa inggris dari badan tube itu tabung. Ya. Nah chest tube itu dipasang kalian jangan ambil di bawah dari koste. Raba lah koste pasien. Ambil di wilayah atasnya. Nah, jadi kalau ketemu interkostal, raba tengah-tengah, pilihnya di atas tulang ya. Nah, jangan di bawah tulang. Nah, itu. Ini, ini korelasi klinisnya. Itu nanti biasanya di start sepeda. Ya. ini perkenalan dulu. Kita belajar basic Oke, jadi kalau basic pahan klinis gampang ya